di kabar pertama kita tentunya awali dengan kabar yang sangat membanggakan sekali Punya sosok idola yang sangat luar biasa Pengusaha muda, Sang Kejora, Bunda Lesti Kejora, persahabatnya selalu menjadi contoh baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Bunda Lesti Kejora sudah memimpin suatu perusahaan persahabatnya Mudah-mudahan usaha milik Bunda Lesti Selalu diberikan kelancaran kesuksesan. Amin. Kita lihat juga persahabatan kalimat caption yang dituliskan oleh akun Abang underscore L. Pengusaha muda, Kejora, Masya Allah. Tabarakallah, semoga makin sukses ya sayang Bunda Fatih. Berkah terus rezekinya. Masya Allah banget ya. Kita selalu bangga dan kagum dengan sosok Lesti Kejora. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Salah satunya dari akun Erna Erna 1651 mengatakan Ini baru bos muda yang baik hati Luar biasa Selalu dibikin kagum dengan sosok Lesti Kejora Kemudian persahabat ya kita lihat juga semalam Bunda Lesti Kejora mengunggah foto Abang L Lagi memegang sepatu persahabat ya Namun kita salfok dengan kalimat yang diposting Masya Allah Udah 10 bulan Abang Nah sehat selalu sayang Papa Bunda Terima kasih kadonya Papa Masya Allah Abang L mendapatkan kado dari Papa Bilar Kado spesial di ulang bulan yang ke-10 bersahabat dia ya. Itu hadiahnya sepatu Masya Allah Sehat selalu untuk Abang L Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Kemudian juga persahabat kita lihat ya di sini ada postingan terbaru yang kita dapatkan semalam. Ada potret Bunda Lesti lagi menggendong Ambang Fatih. Ini sepertinya di tempat perbelanjaan, persahabat ya. Postingan ini pun diunggah kembali oleh aku Rosa 24lar. Kita lihat juga kalimat yang dituliskan. Vitamin terbaru fresh. Menurut info, mbak yang difoto ada Papa Bi juga sama temen-temennya beli sesuatu Nah, bunda sama abang pilih baju, valid infonya Wah, kita mendapatkan info yang valid persahabat ya Bahwa Lesti Kejora, BBL, dan Papa Bilar Itu lagi belanja atau lagi beli sesuatu persahabat ya Kita lihat juga di kolom komentar, ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya dari akun Instagram, yunidota kosong mengatakan, jangan-jangan yang tadi belanja sepatu buat hadiah Abang L ini, Masya Allah bangat ya. Kita hanya bisa mendoakan, semoga sehat terus untuk Lesler. Rumah tangganya rukun, rumah tangganya selalu bahagia. Kemudian juga jadi dihebohkan dengan postingan Wufir semalam yang mengunggah DM dari Technovi kepada salah satu fanbase atau admin persahabatnya. Dengan menjelek-jelekkan Rizky Billar membuat warga Konoha tentunya tidak respek dengan Technovi. Kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh Tenovi Kita lihat juga persahabatnya ini ada kalimat dari Technovi. Persahabat ya, di sini kita lihat nih. Aku sendiri udah bilang Ibu, aku jijik dan gak rela kalau Ibu dicium lagi sama Bilar. Fatih akan ngerti nanti dan dia akan bangga ke bundanya. Itu kalimat dari Teh Novi dan ada juga kalimat lain persahabat ya, yang sedang berada di Madinah saat Umroh. Teh pun di sini persahabat ya, menuliskan sebuah kalimat kata-kata yang tidak pantas. Ini yang membuat warga Konoha tidak respect lagi sama Tenno geram Dengan kata-kata yang tidak seharusnya dilontarkan bersahabat ya kita hanya bisa mendoakan kembali untuk Leslar. Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan selanjutnya, persahabat disimak juga ada sebuah postingan dari akun abang underscore L. Di sini membuat kita pastinya terharu dan bangga dengan sosok Lesti Kejora yang selalu berterima kasih. Dengan semua orang yang selalu mendukung dengan tulus, kita lihat di sini ada kalimat caption panjang di tahun... 2018 Persahabat, Lesti Kejora mengatakan. Ya ini saya dengan segala kekurangan saya. Saya sangat bersyukur dengan segala anugerah, ujian yang telah Allah kasih untuk saya. Terima kasih untuk kalian semuanya yang selama ini selalu mensupport dan memberikan doa untuk kesuksesan saya. Semoga Allah membalas semua ketulusan kalian. Amin makin terasa dan makin bisa dibedakan siapa yang mensupport dan mendoakan tulus dan yang tidak. Banyak cerita dibalik proses dan perjalanan karir saya. Begitupun banyak cerita tentang orang-orang yang mensupport saya. Dari yang mulai hanya bertujuan memanfaatkan dan lain-lain. Tapi itulah hidup. Jika ikhlas, sabar, nikmatin, dan syukurin segala proses itu, maka insya Allah akan selalu memberikan jalan terbaik untuk umatnya yang selalu berusaha berdoa kepadanya. Masya Allah, ini kata-kata yang sangat luar biasa dari seorang Lesti. Semoga selalu menjadi contoh dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Semangat Bunda Lesti. Bangu yakin di luar sana banyak orang-orang tulus yang selalu mensupport dan selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik untuk sang kejora.